Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun anda berada Selamat pagi, selamat datang, dan bergabung kembali di channel Youtube Default TV Yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini selalu berbimdoakan mudah-mudahan kalian sehat bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran Amin Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini pasti warga Konoha dibikin rindu dan kangen banget melihat Bunda L of R ya masya Allah. Bismillah, mudah-mudahan Bunda lesti bisa kembali tampil off air dan kembali tampil di layar kaca. Kita selalu merindukan, selalu menunggu kejutan, selalu menantikan penampilan sang kejora. Mudah-mudahan, persahabat ya, sang kejora terus berkarya dan memberikan karya terbaik. Amin. Berikutnya, Sahabat, kita lihat juga informasi hasil akhir vote dua kategori untuk Bunda Lesti di ajang Indonesian Music Award 2022. Diinformasikan langsung oleh Penbase Switi Hasil vote akhir di langit musik Kategori Female Singer of the Year Alhamdulillah Bunda Lesti Unggul jauh Dengan perolehan voting hasil Akhir 11,9 juta Votes Di nomor 2 ada Leodra Dengan perolehan voting 5,4 juta Votes Sedangkan di Sosial Media Artist of the Year Bunda Lesti kejora, mendapatkan hasil akhir vote 8,4 juta untuk Yura Unita di nomor 2 dengan perolehan voting 72 ribu persahabat ya yuk sama-sama tentunya berdoa bismillah ini mah borong piala penghargaan kita yakin kita optimis bismillah idola kesayangan kita bawa pulang piala lagi di ajang indonesian Music Award. 2022. Komentar pun di sini banyak sekali persambutan yang diberikan, diantaranya dari akun Instagram Nurul Rahmatika underscore mengatakan, masya Allah, alhamdulillah, Bismillah, anak solehah, ibu borong piala, amin. Ada juga tanggapan dari dia. dot yusnita. tujuh masya Allah, alhamdulillah, insya Allah, bunda El sukses bawa dua piala, amin. Doakan yang terbaik ya untuk bunda El mudah-mudahan bisa memenangkan piala penghargaan kemudian juga persahabat ya kita lihat di unggahan ofisial collection aduh ada foto abang L namun dibikin salvo dengan kalimat persahabat ya lagi apa anti uncle jangan bilang lagi mikirin abang Stay tip ya semua jaga kesehatan amin Masya Allah banget ya tuh disapa langsung oleh abang L ini majaguan panda jagoan warga Konoha dan pasti penyemangat kita semuanya Masya Allah Abang Fatih mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua apalagi Abang El, bulan ini sahabat, ya bulan kebahagiaan sebentar lagi Abang Fatih tentunya akan merayakan hari ulang tahun Aduh penuh kejutan Penuh dengan tentunya surprise Pastinya dari Abang El Mudah-mudahan ada kabar baik Ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari Leslar Family Kemudian juga bersahabat ya, Semalam ada postingan dari Kak Nova Ini diunggah kembali oleh Bu Fir Masya Allah potret abang El yang sedang menatap Omar Rosma. Waduh, masya Allah, pokoknya bahagia sekali melihat postingan ini. Apalagi kita mendapat informasi bahwa Ibu Rosmala Dewi ini masih mengurus visa untuk berangkat ke Jepang, persahabatnya. Doakan, support dan dukung yang terbaik untuk keluarga besar. Mudah-mudahan ke Jepang diberikan keselamatan dan pastinya persahabatnya kita selalu menunggu kabar baik yang Disuguhkan oleh keluarga besar Rizky Bilar maupun Lesti Kejora Dan selanjutnya juga para sahabat diperhatikan Ada postingan sebuah kalimat dari akun fanbase Fatih Leslar Perhatikan baik-baik Lebih baik kita mendoakan yang terbaik Supaya mereka tetap bahagia Langgeng selamanya Bukan saling menjatuhkan satu sama yang lain Intinya begini, kalau mereka tidak suka pasti tetap tidak suka Tapi lebih baik kan kita tetap berdoa Supaya mereka dilindungi oleh yang punya kuasa Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kalau kita mendengarkan omongan di luar sana Dan membalasnya, kita sama aja dong sama mereka semua Yuk bisa yuk, lebih fokus ke kebahagiaan idola kita Tuh persahabat untuk semuanya, yuk jangan saling menjatuhkan kita bergandengan tangan, kompak solid untuk men keduanya, kemudian juga persahabat ya, kita lihat juga ini ada kalimat komentar dari Ustadz Fahru perhatikan juga di sini ya, Masya Allah komentar mengenai Rizky Bilar bahagia melihat kalian kembali bahagia, akhir Rizky Bilar hiduplah untuk Allah jadikan setiap musibah sebagai hikmah mantapkan diri perlahan berhijrah. Insya Allah hidup semakin indah. Berikutnya, Karena tidak akan pernah ada manusia yang bisa lepas dari salah dan hilap. Usia kamu masih muda, ya Rizki Bilar. Jangan pernah berhenti belajar. Silahkan diamalkan nasihat kami di rumah kamu waktu itu dan nasihat Habib Usman bin Yahya. Kami tidak hanya ingin menasihati kamu di lapangan saja. Tapi dimanapun itu Karena setiap muslim harus saling menasehati Dan yang terpenting Siapkan lejingnya yang banyak Agar tidak kena marah lagi sama saya dan Habib Kalau main di klub Marwa FC Dalam waktu dekat saya balik dari Sudan Kita main bola lagi ya Tetap semangat Rizky Bilar Masya Allah luar biasa Support dan dukungan dari Ustadz Fahru sahabat, ya. Ini nasihat yang sangat luar biasa Mudah-mudahan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 Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian silakan berkomentar. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.